Ini layangan kecil, ini orangnya, anaknya yang bikin-bikin sendiri. Ini layangannya, Nih bikin sendiri layangannya deh. Ya. Nah, tuh guys, ini layangannya, guys, mana layangnya? Saya lihat. Nih, nih. mana benangnya? Benangnya mana? Oh, itu ah, guys, tuh guys, tuh guys, tuh, tuh guys, layangannya. Ini bikin sendiri, guys, nih. Ah, ini guys, sebentar ya. Tuh, tuh guys. tuh guys, Ini layangan apa namanya? Ini. Penghentengan. Eh, uh, asli hmm. Madura ya. Iya. asli sendiri bikin sendiri. Nanti kalau diturunin, guys, ini mau diturunin. Kita lihat layangannya sekecil apa, guys. Ini pintar orangnya, anaknya ini, guys, pintar ini. Yo, diturunin ya. Enggak usah ke sana, di sini saja. Nah. Ya, guys. Turunin, guys, ini sampai di syuting, guys. Tuh guys layangannya, guys. Tuh, guys. Diturunin ya. Ya, tuh, tuh. Ini ini anaknya, guys, nih. oke kita nanti lihat layangannya sekecil apa guys ini anaknya pintar sekali anak seusia ini sudah bikin layangan sendiri guys tuh guys tuh guys, tuh, guys, tuh, guys. Ini layangannya, guys. Tuh, guys. Layangannya, guys. Tuh, guys. Ya, apakah nyampai di tangan guys ini jokinya guys pinter guys apa nyampai di tangan guys kita lihat guys aduh guys hampir kurang sini coba saya lihat layangannya guys oh ini layangannya ya? Hmm, ya coba saya lihat ya oh seperti ini guys ini layangan apa namanya tong -tong layangan tong oh ini ya ini bikin sendiri ya. oh. ini sawangannya menggunakan sawangan apa Layangan besar ya. uh, Kamu kelas berapa? Kelas 4 uh, Kenapa kok Mau bikin layangan? Enggak Karena Cuma suka? Hah? Cuma pengen aja uh, Cuma suka Jadi setiap tahun kamu bikin layangan? Iya uh, Dulu bikin layangan apa? Sama kayak ini Tapi gak Lain bulanan bukan? Sama Oh tangkentongan ya. juga? Iya Tapi uh, <SILENCIO> <SILENCIO> oh, sudah naik gitu, Nah kalau tahun ini bisa naik, nah, berarti sudah bisa mengudara senang kamu, ya. uh, ini guys ini ada desa, ya menerbangkan layangan sudah sangat senang sekali ya, ini hiburan di desa ya, ya, ya hiburan di desa guys, ini guys uh, nama kamu siapa? Robby. tuh guys ini layangannya Robi guys, ini guys tuh, nih nanti, uh, oke okay, untuk video kali ini Uh, disambung lain kali, oke. Okay, assalamualaikum.